Ya nah, ini ada ya uh, percakapan Pak Ruki Guru. rasa bahwa Pak Prabowo sebetulnya dia tertekan itu. Hmm. Kalau dia ucapin sesuatu yang abstrak berdasarkan hmm. kapasitas intelektualnya publik nggak hmm. ngerti kan? Hmm. Gak kalo, nangkap, nggak nangkap. Kalau hmm. dia terlalu merendah nggak nyampe bahasa hmm. dia. Karena bahasa. Pak Prabowo hmm. tidak dilatih untuk bicara hal-hal yang hmm. kecuali lagi lagi relax bercanda gituan. Hmm. Hmm. Tapi itu intinya tuh dia pasti IQ nya jauh di atas Jokowi pastilah itu hmm. ini bukan saya bilang hmm. bedain tetapi hmm. dari narasinya saya tangkap itu demikian juga kandidat lain waktu itu karena itu saya, hmm. saya anggap oke ini pemimpin tuh hmm. oh, ada watak Pak Prabowo yang suka tepok tepoknya aja atau banting-banting apa itu soal personal aja orang-orang nah, yeah. orang udah tahu tapi kita mau lihat justru kejujuran itu orang-orang Prabowo itu sering kali kasar itu hmm. ya kasar karena dia mau cari ketegasan misalnya kan hmm. kita mesti tafsiran itu hmm. dia pelihara kuda itu Hmm. orang yang memelihara kuda-kuda itu peka terhadap otak orang hmm. kalau kudanya uh, uh, enggak enggak hmm. enggak enggak jadi liar itu artinya pemiliknya hatinya baik itu hmm. Hmm. ya ya ya lembutnya, itu, itu ya, lembutnya ya. tetapi dalam politik kan orang mau eksploitasi bagian yang buruk dari seseorang itu biasa ya, ya, itu ya, udah ya. terjadi dan akhirnya ya. Pak Prabowo kalah kemudian dia uh, satu waktu dia, saya tanya pada dia kenapa anda akhirnya bergabung hmm. ketika saya kritikan saya pernah bilang usir Pak Prabowo dari kabinet itu hmm. hak siabong bukan hak kadrol hmm. kan begitu kan ya, ya, saya fair ya, ya. katakan ya, itu pak ya. pro dulu pak pro bilang ya memang itu tetapi eh, bangsa ini mesti diurus bersama tuh hmm. dan karena itu beliau katakan kalau saya di luar saya nggak bisa bikin apa apa pak rocky kalau hmm. di dalam saya masih bisa merencanakan sesuatu. walaupun diambil ya. risiko untuk dicaci maki itu hmm. ya. itu fair itu yang saya anggap oke okay, dia eh, prajurit yang tahu etika itu dia ya. bilang saya saya akan bantu jokowi karena Ver dia katakan bukan uh, Kasakusuk kusuk tuh hmm, cari, iya. cari cari keterangan. Ver dia bilang iya saya mau bantu karena karena Skorja bikin apa apa siapa yang paham tentang pertama cuman cuma saya. Yeah, Jadi iya. itu adalah keputusan dari seorang leader dan itu yang kita hormati. Walaupun hmm. akhirnya saya bilang iya saya tetap uh, beroposisi itu. Dia bilang oh oke. Okay. Tetapi yang saya tangkap adalah Kecerdasan, kecerdikan, wisdom, reason, passion, yeah, menyatu yeah, pada yeah, leader. Yeah, yeah. Itu yeah, yeah. standar leadernya, tuh. Yeah, yeah. saya bukan promosiin Pak Prabowo, tapi yeah, saya mau yeah. katakan secara jujur, itu bagian dari dia. Yeah. Ada soal-soal ada mm -hmm. lain yang karakternya oke, okay, itu manusia punya distinctive character, yeah, yeah. tapi leadership needs strong leadership. Kemampuan untuk memutuskan dalam keadaan krisis hmm. yeah. dan tentara di, disebut apa filosofi, army readiness, kesiapsiagaan yeah. Yeah. tentara yeah. itu, itu masuk yeah. di situ. Yeah. Indonesia dalam keadaan gamang sekarang, sehingga orang lihat oke okay, ada ada figur Prabowo, orang lihat ada figur Anies yang dilulukan relawan. Sekarang kita pasang patokan tadi, ukuran pertama adalah morality, ukuran kedua ada intellectuality. ukuran yeah. ketiga elektabilitas. elektabilitas, itu yang yeah. mesti kita buka. Yeah. Jadi baik kawan, ini kita sudah dengarkan tadi Pak Ruki Gurung ya uh, berbicara terkait Pak Prabowo Subianto. Ya, nah saya di sini cuma menambahkan kawan ya, kan banyak yang bilang uh, Pak Prabowo itu ya Pak Prabowo itu berkhianat. Oke lah, masih ada yang berpikiran seperti itu. Namun perlu kita ketahui kawan, seorang Pak Prabowo adalah seorang yang sudah terdoktrin nasionalismenya terhadap NKRI sudah terdoktrin cinta tanah airnya sudah terdoktrin bahwa Indonesia ini adalah harus dibangun bersama harus dilamatkan bersama kita tahu bersama pada saat dulu ya terjadinya demo dan ada pun dukung Pak Prabowo ya yang yang meninggal ada yang kena apa masuk rumah sakit Pak Prabowo langsung jemput ya ke sana sampai anak muda itu katakan saya rela mati demi Pak Prabowo tapi Pak Prabowo menjawabnya jangan kamu rela mati demi saya tapi kamu harus hidup untuk berjuang kamu harus hidup untuk bangsamu kamu harus hidup untuk orang tuamu ya bukan Pak Prabowo yang menawarkan diri untuk menjadi pertahanan bukan tetapi di sini kita lihat sosok Pak Jokowi mau rekonsiliasi karena tahu situasi ini Pak Prabowo dan pendukungnya ini militan ya. Kemudian diajak Pak Prabowo Berapa kali kemudian atas nama Persatuan Indonesia Pak Prabowo terima Biar tidak terjadi perpecahan ya. Kemudian di Papua sana ada yang Ingin ya Bahwa Pap, mau apa, Daerah mana bukan Papua aja Pak Papua ya Kalau nggak salah ini salah salah adalah Di wilayah di Indonesia ini Yang ingin memisahkan dari NKRI yang penting dipimpin oleh Pak Prabowo, Pak Prabowo nggak bisa. Pak Prabowo malah bilang, ya ini sudah susah payah para pendahulu kita menyatukan NKRI. Jangan gara-gara pemilu atau pilpres ini, ya kita terpecah berantakan. Nah, disitu lah dilihat Pak Prabowo ini adalah menjaga persatuan. Artinya jiwanya Pak Prabowo ini adalah berdiri di atas kepentingan umum kepentingan nasional bukan kepentingan kelompok Pak Prabowo tahu bahwa akan ada yang cacimaki dirinya masuk ke Oh Menteri menjadi Menteri Pertahanan tapi kita harus akui itu semata-mata dilakukan biar Pak Prabowo itu ya bisa membantu pemerintah dalam hal pertahanan Nah sekarang terbukti pertahanan kita meningkat drastis ranking 13 seluruh dunia ini kawan Nah kalau Pak Prabowo tidak di dalam Apakah Menteri Pertahanan yang yang yang lain yang ditunjuk Pak Jokowi Dila Pak Prabowo apakah mampu membuat pertahanan Indonesia menjadi Eringkin 13 dunia Jadi itu kawan Tapi yang kalau yang sudah mungkin sudah terlanjur bunci dan sebanyak ya urusanlah. ini saya hanya menyampaikan sesuatu bahwa Pak Prabowo berarti ya jiwanya jauh lebih lebih nasionalis, jauh lebih NKRI, karena mencintai persatuan. Ini saya lihat ada beberapa netizen kalau sudah beda pilihan dalam capres, seakan-akan itu jadi musuh bebuyutan. Ya. Kalau beda pilihan dalam pilpres, biarkan itu terjadi kawan. Tapi bukan berarti kita harus bermusuhan, tidak harus. Nah ini ini yang saya lihat. Jadi itu saja yang apa, beberapa orang netis yang melihat bahwa Pak Prabowo berihara, -berihara oke lah itu silakan. Tetapi saya ambil positifnya, Pak Prabowo mencintai Indonesia. Pak Prabowo mencintai persatuan daripada perpecahan. Kenapa? Kalau Pak Prabowo mengambil sikap untuk terpecah, pasti pecah bangsa ini. Pasti. Pecah. Sedangkan para pendahulu kita ini, arah bercucuan darah apa semua ya nyawa kehilangan nyawa materi untuk memerdekakan bangsa ini untuk mempersatukan bangsa ini masa kita di generasi sekarang hanya gara-gara eh, Pilpres kalah dalam Pilpres terus motor pecah berarti hati kita belum lapang ini kawan makanya orang selalu bilang hati Pak Prabowo ini terbuat dari apa begitu baiknya karena mengutamakan persatuan, bukan perpecahan. Pak Prabowo tidak pernah membenci siapapun. Termasuk orang yang membilanginya pengkhianat tidak akan membenci. Tidak akan. Kenapa Pak Prabowo sudah, sudah bebas dari itu semua? Makinnya Pak Prabowo tidak pernah mengajarkan ke kita untuk memusuhi orang lain. Ya cari pembangkang negara, cari pemberontak, baru. Tapi kalau hanya karena beda pilihan dalam Pilpres terus ribut begini, ya berarti kita layan dangkal cara berpikirnya. Jadi ini kawan, mari beda pilihan dalam Pilpres, tetapi jangan putus tali silaturahmi. Karena keyakinan saya, memutus tali silaturahmi berarti memutus sebagian rezeki. Namun bagi kalian yang ingin memutus tali silaturahmi karena beda pilihan, itu rusak kalian. Baikkan videonya kawan.